Halo semuanya Apa kabar Jumpa lagi Bersama Mr. Andre Ya teman-teman Kali ini <coughs> Mr. Andre mau jalan-jalan nih Kita mau dari kota Lampung Kita akan menuju ke Pulau Jawa Tepatnya Kita kali ini akan Pergi ke Ambarawa Ambarawa ini Berada di sebelah Selatan dari kota Semarang, kita ini sekarang masih berada di dalam bis. Kita mau naik kapal dari Bakahuni menuju ke Merak. Kemudian, dari Merak, teman-teman kita nanti akan menyeberang sampai di Merak. Kita akan melewati Jakarta, Cikampek. Sampai di pantai utara, sampai dengan kota Semarang, baru nanti teman-teman kita akan sampai di uh, kota Bawen, itu sebuah kecamatan di Kabupaten Semarang. Oke, teman-teman, kita udah masuk ke dalam, mulai masuk nih ke dalam kapal ya kali ini rombongan kita ini berangkat siang hari ya teman-teman dan akan sampai <coughs> di kuah maria kerep pada besok siang besok pagi oke kita langsung aja Masuk ya, ini udah mulai masuk ya, teman-teman. Ini udah mulai masuk, ini kurang lebih kita akan melakukan perjalanan di atas laut satu jam. Ini kapal yang kita naikin kali ini adalah kapal eksekutif, teman-teman. Oke, okay, kita masuk dulu nih teman-teman <tuh> <tuh> selama satu jam perjalanan <tuh> kita akan berada Oke teman-teman, kita skip aja ya, kita langsung ke tempat 2000 years later. Ini dia teman-teman, Gua Maria Kerep Ambarawa. Ini tampak terlihat tulisannya ya. Gua Maria Kerep Ambarawa. Per Meriam Atjesum. Teman-teman, Gua Maria ini dibangun pada tahun 1954 sebagai tempat bagi umat paroki Santo Yusuf Ambarawa untuk mendekatkan diri pada Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria. Nah, lokasinya ini kita sudah sampai teman-teman bersama teman-teman rombongan. Ini lokasinya itu berada di kebun brunderan yang dibangun atas sumbangan tanah dari warga negara Belanda ya waktu itu ya tahun 1954 ini Awalnya tanah ini diberikan kepada kongregasi Bruderan Para Rasul dan Bruder Apostolik yang didirikan oleh Bapak Albertus Sugio Pranoto, Bapak Uskup ini ya. Dan kemudian kongregasinya itu dibubarkan dan tanah biara ini di akhirnya dibuat menjadi kawasan ziarah. Nih teman-teman, kita udah masuk. Kita melakukan mau melakukan jalan salib ya. Asal mula pembangunan Uh, gua Maria ini siara ini melibatkan banyak siswa-siswi dari sekolah Kolose Santo Yusuf dan sekolah Guru Putri Santa Am, Maria Ambarawa. Uh, Teman-teman siswa-siswi ini bergotong royong bersama dengan anak asrama membawa batu kali dari Sungai Panjang yang berada di sebelah gua ya <tuh> pada tahun 15 Agustus 1954. Si uh, tempat sejarah ini diresmikan dan diberkati dengan air suci dari Lourdes oleh Uskup Agung Semarang. Hmm. Sejak awal pembangunan, patung Bunda Maria kerep dibuat menyerupai bentuk patung Bunda Maria Lourdes di Perancis. Uh, gua Maria ini, teman-teman, terletak di Kelurahan Panjang Ambarawa. Tempat ini cukup baik, ya, teman-teman, karena <coughs> jaraknya itu dari terminal hanya 500 meter. Ya, teman-teman, kalau dari terminal Bawen itu dekat sekali. Tempatnya juga sangat indah, teman-teman, dekat dengan Gunung Telomoyo, Gunung Merbabu, dan Danau Rawa Pening. Gua Maria ini uh, memiliki fasilitas bagi para pesiarah, antara lain untuk jalan salib, tempat doa Lesean dan... Ada sebuah taman, taman-taman e, dengan banyak patung. Ini, teman-teman, ada visualisasi dari pembaptisan Yesus. Yesus disalib, Yesus mengubah air menjadi anggur. Untuk misa di sini, biasanya diadakan minggu, ya, teman-teman. Setiap hari minggu kedua, dalam setiap bulannya. Ini tampak kelihatan, ya, teman-teman. Ini adalah... Patung Bunda Maria dari Lourdes yang sering dipakai oleh kita semua yang untuk ziarah, untuk berfoto. Oke, okay, teman-teman, demikian perjalanan kita ya. Kita nanti akan mengunjungi Gua Maria yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.